Oh nice kena, oh, super hatai nice. masih kena sama gua aneh banget. Aja aja, let's go pro max. Kamu pro max. Yo what's up guys kembali lagi sama gue di channel Bang Pau kali ini gue ingin bermain game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Oke okay, langsung aja kita memainkan game satu ini di game Naruto Oke okay. siapa yang suka anime Naruto itu anime yang paling the best menurut gua ya <tuk> Naruto? oke okay, per yang pertama nih gua memakai Naruto ya uh, tim 7 biasa okay ya kita biasa makin ini ya kan ya uh, kita oh ya salah kita no kita super hard ya super hard lah lawannya yang susah guys jenepela lawannya yang susah oke okay. oke okay. lawannya Ya, besar ya bisa, susah kita selesai. kita kita what the fuck! Hai, hai, hai, hai, hai, kita harus hai, yang susah susah guys udah hai, kan itu namanya ya ini ngacak aja hai, hai, kita bisa kalau Okay, emang ini susah benar-benar susah super hard kita turunin aja levelnya, like on hit the hard terangkan hero aja kita main series adik-adik ya, kita main series adik-adik Oh nice kena super hard aja kena mau keluar lima hard oke lah kena let's go bromance kiri bromance bromance kena siap adik-adik nih kena, kena juga Jadi kita keluar dulu adik-adik karena aku adik-adik ya dan oh adik-adik nggak kena juga Aduh, adik, adik. Oh, dia gitu coba. Aku wow, mau ganti Sasuke adek aduh belum Belum ada statement what oh. kenal loh Oh shit, shit, shit, Ah, kena gue, lagi Kena takut, kadang -kadang. Tid -tid. Nah, kita keren harus berdua terus sekali itu guys kita gantian ya kita sekarang kita nah, stupid nah, nah kita tim tujuh nih bos Sasuke, sih. menang ya. Kita menang guys. Easy. di pihak Oke. menang eight <laughs> <laughs> 잡고 나면 잡고 나면 잡고 Berkaku menjadi ramuan pada like, Stupid, I'm not gonna give you the chance. Oh, oh, gitu. <coughs> ya. Yeah. Oleh Ustadz Hamzah, sekarang ada yang dari dari sekarang easy good kita coba nyangkut pencak kak jangan cari sudahlah, sampai Bagus ya, dia Stupid, I'm not let you get the chance Mati Yuga Kamu Tidak Oke okay, sampai sini saja di perjalanan di game Naruto Speeden strong Ninja Storm 4. Oke, okay, gua pamit dulu. Nanti komen aja gua nanti mau pakai apa gitu. Okay. Kita kita pakai apa? Pakai apa lagi di next video? Kalau lu suka like. Jangan lupa subscribe juga See you next time Goodbye Peace Cus